dong. Halo guys, Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel Sakinasca Official. Oke, jadi video kali ini seperti biasa ya, di sini saya akan membagikan lagi preset Alikmotion buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya masuk ke video preset yang pertama. Oke, okay, selanjut ke preset yang kedua ya. Oke, okay, Guys selanjut ke preset yang ketiga ya. Oke, lanjut ke preset yang keempat, guys. Oke, lanjut ke preset yang kelima, ya. Yeah. Okay, lanjut ke yang ke Oke lanjut ke presiden yang ke-6 Oke lanjut ke presiden yang ke-7 ya Lanjut ke preset yang ke-8 guys. Oke lanjut ke preset yang ke-9 guys. Oke lanjut ke presiding ke-10 ya Oke lanjut ke presiding ke-11 guys <San> Oke lanjut ke presiden ke-12 ya Oke lanjut ke presiden ke-13 ya Oke okay, lanjut ke presenting ke-14 yes. lanjut ke presiden ke-15 ya Oke lanjut ke preset yang ke-16 ya. Oke lanjut ke preset yang ke-17 guys. Oke lanjut ke Preset yang ke-18 ya <SILENCIO> Oke lanjut ke Preset yang ke-19 guys <SILENCIO> lanjut ke presiden ke-20 ya Oke lanjut ke presiden ke-21 ya, okay, ke ke ya. Suri Bang Jago, ampun Bang Jago Oke lanjut ke Preset yang ke-22 guys Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-23 ya untuk Oke okay, lanjut ke presiden ke-24 yes Oke okay, lanjut ke presiden terakhir itu ke-25 ya Oke guys mungkin segitu aja presetnya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.